Pemirsa Hadi 18 Channel Yuk kita lihat Saat ini piaraan-piaraan saya Lagi ngapain ya Oh oh Ternyata mereka lagi pada makan ada kalungnya ini namanya cio waduh cio makannya lahap sekali yang ini namanya telon sama kitten dua-duanya baru saja melahirkan ini lagi pada mandiin anak-anaknya Nah, sekarang Cio sama teman-temannya sedang makan malam.